membuka jalan peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik nggak ada manusia yang sempurna kata Allah jangan merasa diri paling baik jangan merasa paling suci semua orang pasti pernah punya salah saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena airnya nggak dibuka kalau dibuka mungkin ada katakan nih ternyata ustad ini buruk juga ustadi ini kotor juga ini peluang dalam Al-Quran menawarkan ayo berubah jadi baik Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam Tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran Orang yang ketika dia merasa salah dia berubah menjadi soleh Karena itu dia ambil cara untuk obat karena itulah Nabi memberikan isyarat Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah.